dan disini UBT berfungsi untuk mendeteksi saja ya teman-teman silahkan di next, kita akan mulai flash STB CTE 860 h kita jalankan flash toolnya nya untuk STB versi 1 maupun versi 2 dengan cara klik kanan dan pilih run as administrator dan otomatis flashing berjalan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 Selanjutnya kita akan setting Wifi nya terlebih dahulu dengan cara masuk di menu setting dan pilih Wifi kita kemudian setting di bagian resolusinya masih di menu setting dan pilih display kemudian pilih resolusinya sesuaikan dengan kebutuhan kita ya teman-teman ke tahap selanjutnya kita akan coba jalankan aplikasi-aplikasinya untuk aplikasi Aptoid TV masih bisa dibuka dan stabil di STB B860H. Ini tampilan disinfonya, ya, teman-teman. kemudian saya buka lagi di aplikasi duta film masih bisa berjalan dan stabil tampilan awalnya seperti ini Selanjutnya saya akan buka lagi aplikasi ES Explorer. Tanjai ya teman-teman. Apabila teman-teman colokan flash disk atau SD card nanti akan terbaca di sini. Selanjutnya akan saya buka lagi Play Store-nya. Tapi kita setting terlebih dahulu di bagian Micro G service-nya. Kita on-kan 3 settingan ini. selanjutnya kita akan coba buka aplikasi playstore nya dan kita login terlebih dahulu dengan akun kita dan inilah tampilannya selanjutnya kita matikan update otomatisnya di bagian pojok kiri atas ini ya teman-teman selanjutnya saya jalankan aplikasi video.com stabil dan lancar untuk youtube nya tidak ada travel ya teman-teman lancar sekali ini ini saya coba tambahkan aplikasi-aplikasi perfect player spu tv smart youtube tv wii tv dan yasin tv dan ini saya coba jalankan aplikasi perfect player nya masih bisa jalan tapi kita harus masukkan playlistnya terlebih dahulu. Untuk aplikasi SPO TV, stabil dan lancar. Ini banyak sekali siarannya ya teman-teman, baik TV lokal maupun TV luarnya. di aplikasi Smart YouTube TV masih bisa jalan Kemudian saya coba lagi di aplikasi WeTV bisa berjalan dan stabil. Dan bagi yang suka film, aplikasi ini bisa menjadi salah satu solusinya. lanjutkan lagi di aplikasi Yasin TV bisa berjalan dan stabil bagi teman-teman yang hobi bola atau suka bola aplikasi ini bisa menjadi solusinya untuk aplikasi-aplikasi yang lainnya silahkan dicoba masing-masing ya teman-teman semoga bermanfaat semoga menjadi solusi bagi teman-teman yang akan flash STB nya jangan lupa like subscribe dan share